baik selamat malam teman-teman sekalian di video kali ini saya coba membagi sebuah materi tentang persahabatan sejati tetapi di video kali ini kita akan membahas tentang persahabatan sejati dalam bentuk rekoleksi bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe simak terus video ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian tapi sebelum kita berlangkah lebih jauh tentang arti dari persahabatan sejati terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan dari persahabatan sejati tujuan memahami arti penting persahabatan bagi hidup dan menghargai sebuah persahabatan baik teman-teman sekalian tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai banyak persahabatan tetapi dalam pembahasan kita melalui rekoleksi pada malam hari ini kita akan mendalami lagi tentang persahabatan sejati rekoleksi mungkin kita pernah bertanya apa itu rekoleksi Kata rekoleksi itu berasal dari dua kata, yaitu re dan koleksi. Re berarti kembali, koleksi berarti mengumpulkan. Maka, teman-teman sekalian, rekoleksi adalah kegiatan yang mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman iman dan menimba kekuatan baru dari pertemuan dengan Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pergumulan akan Tuhan Tentu kita pernah mengalami pengalaman iman akan Tuhan Melalui kehadiran seorang sahabat kita Apakah pengalaman itu waktu kita masih kecil? masa remaja hingga dewasa bahkan ketika kita menjadi orang tua pengalaman-pengalaman itu tentu sudah lewat tetapi pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk menghadirkan kembali pengalaman akan Allah itu melalui sahabat kita karena itu kita perlu hening konsentrasi aktif untuk mengingat dan mencatatnya kembali dan berdoa memohon rahmat dari Tuhan manusia makhluk bersahabat dan berteman tentu kita tidak hidup sendirian tetapi bersama-sama kita memerlukan orang lain dan orang lain tentu memerlukan kita kita juga tidak bisa bertumbuh dan berkembang tanpa campur tangan orang lain kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu kita membutuhkan orang lain Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Mengapa setiap orang harus membangun relasi dengan orang lain Ini menjadi pertanyaan untuk saya dan untuk teman-teman sekalian yang saat ini sedang menonton Mengapa? Mengapa saya dan Anda harus membangun relasi dengan orang lain? Jawaban adalah karena tidak ada orang yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Saya mengambil contoh: seorang bayi memerlukan kasih dan cinta, orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula, tak kalah dia bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, bahkan tak kalah dia. Sudah menjadi anak yang mandiri. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi anak yang hebat. Pintar luar biasa, menjadi sarjana dan sebagainya. Sebagai siswa dan siswi, kita menemukan guru untuk mengajar dan memberikan pengetahuan kepadanya. Pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa kehadiran orang lain amat penting bagi hidup kita Sekarang teman-teman diminta untuk mengingat kembali satu pengalaman yang paling berkesan di mana kamu merasakan bahwa kehadiran seorang sahabat itu sungguh sungguh berarti Apa yang sahabat telah berikan atau buat untuk anda Mengapa hal itu berkesan untuk kamu Dari pengalaman itu Bagi kamu sahabat seperti apa Saya dan Anda yang saat ini Sudah menonton Ini adalah pertanyaan bagi kita Sejauh mana kita mengenal sahabat kita Sejauh mana kita Mengenal dia lebih dalam, arti persahabatan dan bagaimana menjadi sahabat. Ada berbagai macam arti sahabat; setiap orang dapat mengartikan sendiri dan mengisinya. Berdasarkan pengertian tersebut. Setiap orang berusaha untuk membangun persahabatan dengan orang lain Tentu untuk membangun sebuah persahabatan dengan orang lain membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama Tetapi tidak semua orang juga bisa membangun sebuah persahabatan Ada orang yang mengartikan sahabat sebagai orang yang dapat membantu mengerjakan soal studi. Ada orang yang mengartikan sahabat sebagai pribadi yang dekat, yang siap membantu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ada yang mengartikan sahabat sebagai teman yang mendukung dan mempengaruhi hidup serta memberi kekuatan dari kedua poin ini tentu saya dan Anda pernah memiliki seorang sahabat apakah waktu itu ketika kita duduk di bangku SD SMP, SMA, SMA bahkan waktu kuliah Hari yang sahabat tentu sangat membantu kita, terutama terutama saat kita dalam mengerjakan soal-soal atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh seorang guru maupun dosen. Berdasarkan pengertian yang ragam maka sikap dan cara orang menghargai persahabatan juga berbeda-beda. Ada orang yang mengutang sahabatnya agar tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ia tidak rela jika sahabatnya memiliki sahabat lain selain dirinya sendiri. Baginya sahabat adalah miliknya, maka tidak boleh ada orang lain di hati sahabatnya. Atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama Namun ada juga yang secara bebas Membiarkan sahabatnya berkembang Dan bergaul dengan orang lain Untuk persahabatan pun bermacam-macam yang pertama, persahabatan yang eksklusif Persahabatan yang menutup kemungkinan kehadiran orang lain Dan yang kedua, persahabatan yang inklusif Perhak persahabatan yang membuka kemungkinan bagi kehadiran orang lain Kepercayaan merupakan kunci menuju persahabatan sejati Percaya bahwa sahabat tidak akan menjerumuskan keperbuatan yang negatif Percaya bahwa sahabat memiliki niat yang tulus dan baik Percaya bahwa sahabat tidak bekerjasama dalam hal yang positif Saling percaya merupakan dasar dan kekuatan persahabatan Salah satu unsur persahabatan yang baik adalah Adanya saling percaya satu sama lain Percaya berarti terbuka bagi kehadiran orang lain Persahabatan itu akan sulit dibangun jika kita tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain. Pada poin ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita sendiri atau introspeksi. Apakah saya selama ini sudah membangun sebuah persahabatan Persahabatan di sini berat terbuka bagi keadaan orang lain. Persahabatan di sini membangun kekuatan yang paling dasar untuk saling percaya satu sama lain. Baik teman-teman sekalian Kita sudah suruh Tentang arti Dari sebuah persahabatan Sejati Tentu untuk membangun sebuah persahabatan yang sejati Kita membutuhkan Sang kehidupan Yaitu Yesus Kristus Karena sejatinya adalah Sahabat sejati adalah Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Di dalam Tuhan Yesus kita membangun sebuah persahabatan yang sangat penting Ketika saya dan anak Anda membangun sebuah persahabatan dengan Yesus Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Tidak akan mengecewakan kita Kita yakin dan percaya Yesus adalah sahabat yang paling sejati, sahabat yang selalu setia menemani kita di saat kita sedang dalam mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, dan semoga permenungan kita pada malam hari ini untuk selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan untuk selalu menempatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol like Komen dan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.